dan akan keberuntungan orang Scorpio di bulan April tahun 2021. Untung kesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan orang Scorpio di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan orang Scorpio di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan orang Scorpio di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara Solang Skopio di bulan April tahun 2021. Jika kartu per kartu ber, sudah kita dapatkan, ini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Skopio di bulan April tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan selanjutnya support energi pada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara rasional Scorpio di bulan April tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu melalui zodiak Scorpio di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Scorpio adalah ten of sword ataupun 10 pedang. Secara umumnya ten of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan dari orang lain, dari orang sekitar, dari orang yang ia sayangi, orang yang ia percayai, orang yang ia cintai serta pengkhianatan dari dalam diri sendiri yang berdampak negatif kepada kesehatan dan kehidupan. Dan nah, di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan kesehatan yang menurun di bulan April tahun 2021 dikarenakan seorang Scorpio akan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia percayai dari orang yang ia cintai orang yang ia sayangi dan orang yang paling berarti kepada kehidupannya yang itu sebuah energinya adalah page of sword. secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Pengkhianatan akan didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan April tahun 2021 Yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan serta kehidupan seorang Scorpio Namun di sini terlihat seorang anak akan selalu mendukung dan support serta memberikan aura yang positif kepada seorang Scorpio Agar bangkit dan move on untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2021 Dan tukar kesimpulannya adalah Justice secara umumnya Justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat dan jika kartu Justice kita hubungkan dengan kesehatan seorang Scorpio di sini menggambarkan efek dari pengkhianatan yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan April mengakibatkan kesehatannya menurun namun di sini sosok keadilan ataupun sosok yang menjadi penyemangat adalah seorang anak yang terus mendukung seorang Scorpio agar bangkit untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi untuk kartu keuangannya adalah Seven Open tackle ataupun tujuh koin. Secara umumnya Seven Open tackle itu diartikan maju terus melihat masa depan, selalu melihat masa depan, selalu menatap masa depan dan selalu mengambil satu peluang untuk meningkatkan kehidupan. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Scorpio di bulan April tahun 2021 keuangannya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan Songas Scorpio mampu melihat satu peluang yang dimana untuk bangkit serta. Mampu mengambil satu usaha untuk meningkatkan kehidupan keuangan di bulan April tahun 2021, dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan selalu menatap masa depan yang jauh, yang dimana di sini seorang Scorpio akan memilih dan memilah siapa saja orang yang akan berada di sampingnya, dan di sini tidak terbentuk kemungkinan bahwa seorang Scorpio akan membuka usaha, yang dimana bentuk pulang untuk meningkatkan keuangan lebih bagus lagi, dan untuk support energinya adalah point of pentacle secara memiliki open pentakal itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan April akan semakin meningkat yang dimana dikarmakan seorang Scorpio pada melihat satu peluang usaha untuk meningkatkan keuangan yang didukung oleh pasangan Scorpio sendiri dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan keuangan Scorpio di sini menggambarkan efek dari seorang Scorpio efek kejelian seorang Scorpio untuk melihat peluang maka di sini keuangannya akan meningkat yang dimana dalam bentuk usaha, yaitu satu pulang usaha yang didukung penuh oleh pasangan serta saudara-saudara Scorpio sendiri dan tukar-tukar pekerjaannya adalah Nine of One ataupun 9 tongkas Secara umumnya Nine of One itu diartikan melakukan dengan ide dan cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain serta belajar dari pengalaman ataupun belajar dari orang lain. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Scorpio di sini akan semakin meningkat, yang dimana di sini Scorpio akan melakukan usaha pekerjaannya dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, yang dimana juga di sini Scorpio belajar dari orang lain. Di sini juga digambarkan Solang Scorpio akan melakukan dengan ide cara sendiri, karena di sini Scorpio mendapatkan penyianatan yang dimana berdampak negatif kepada kesehatan, namun tidak berdampak kepada karir dan pekerjaannya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 Karirnya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Scorpio akan melakukan dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan dimana di sini seorang Scorpio juga belajar dari orang lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat ataupun orang tua Scorpio sendiri dan di sini juga seorang Scorpio akan didukung penuh oleh orang tua Scorpio sendiri dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan Efek yang ditimbulkan dikarenakan seorang Scorpio menjalani usaha dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain akan mengalami peningkatan yang dimana disini didukung penuh oleh orang tua Scorpio sendiri Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya Nine of Cups itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dari dalam diri sendiri mendapatkan kebahagiaan dengan menerima pasangan apa adanya tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain yang disini menggambarkan hubungan asmara seorang Scorpio akan semakin bagus di bulan April tahun 2021 yang dimana disini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya menerima pasangan apa adanya tanpa membandingkan pasangan dengan orang lain yang dimana sini akan tercipta hubungan yang romantis bahagia yang dimana juga di disini seorang pasangan akan memberikan aura yang positif tanggapan yang positif serta respon positif kepada seorang Scorpio dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, yang dimana mana di sini seorang Scorpio disarankan menerima kekurangan pasangan atau membandingkan pasangan dengan orang lain, yang dimana akan tercipta keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara, yang dimana juga disambut oleh pasangan Scorpio secara positif dan memberikan respon yang positif. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan, apabila seorang Scorpio menerima pasangan dengan kekurangan ataupun tanpa membandingkan dengan orang lain, di sini akan tercipta hubungan yang romantis, yang bahagia bersama pasangan, dan begitu juga pasangan Scorpio akan menyambut dengan hangat ataupun menyambut dengan senyuman. Dan di sini, untuk angka keberuntungan seorang Scorpio, di bulan April tahun 2021 itu berada di angka 10